Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Blue Archive server Jepang. ya mana ini, gua tidak pakai face game. Kenapa? Karena lagi malas cuy. Mending ya udah. Nih kan ada daily 10 multi satu kali tiap hari. Dan di sini gua baru saja naik level 69 guys. Uh, mantep. Angkanya mantep. Angka krusial. Mari kita coba. Nih guys ya. Ini ada izuntor, ku tebak. Ini pasti Doni Gunawan, pasti comeback, cuy. Tebak, ya. pasti. Nanti kalau hadir di server JP, waduh, ini siapa namanya lupa. Ada berapa orang, oh ada, ada dua. HP ini 8, jam itu Kita buka yang pertama, bisa. Tidak mungkin, nah lihat Ah, oh ya tidak mungkin dia lawan. Tidak mungkin dia lawan, guys. tuh benar ga Kita ke sebelah saja ya. Nih gua pakai ini gua sendiri. ngeri kita lihat, ini kesukaan Andre ini. Waduh. Pasangan tidak mungkin. Oke okay, kuning semua. Oke. Okay. Okay, kita berjumpa lagi di besok harinya ya guysnya. Oke okay guys kita sudah berada di hari kedua yang mana yang free nya ini ya. Kita di sini aja kali. Oke, okay. biru, nothing happen, milenium, got rain, otocet, kotama. Oke, okay, kita lanjut buat gacha gratisan, guys. Ya, mungkin kita coba di sebelah mungkin yang enggak tahulah semoga saja hoki ini kalau hoki sih ke Mas Andri cok mari kita lihat apakah warna pink bener-bener hmm. ya bener-bener gitu ya kegaram anjir what the heck is that ya bener cok satu duang Saya kalau backgroundnya <coughs> kalau backgroundnya laut saya wah background laut saya rasa, saya rasa, saya rasa, Ra Jo hari-hari Oke okay, Guys kita sudah berada di hari keempat mungkin eh, eh hari keempat atau hari kelima mm. oh, lupa Oh ya yeah, hari ya eh? Mari kita coba lagi di sini karena di sebelah kemarin kita sudah oh, nongol ayolah Aruji sama, RG sama. No. Please. Ini kalau benar. Oke. Okay. Seperti Semoga nongol. Oke, okay. tidak nongol guys kali lagi kali ya. kali lagi hmmm mantap tadi beri oke okay, thank you sampai jumpa di hari selanjutnya Oke okay, guys kita sudah berada di hari hari entah hari keberapa tanggal 1 dan bannernya ini tanggal 3 hari kita lihat nih. eh kemarin gua udah ada nggak ada login sih ada tiga biji gua record atau kagak kalau record mungkin ada videonya, oke, okay. tidak ada apa-apa. Ada aja nih, Yuka. Ada, emang suka Yuka, ya? Yeah, sesuai. Oke guys kita kembali ini yang sudah hari entah sudah hari keberapa hari ke terakhir banget ber gratis Oh ini tiga hari terakhir satu hari lagi terakhir kalau enggak salah kemarin gua kelupaan record deh. Oh ada dua deh ada dua loh berarti ini hari ini hari terakhir hmm tak getarin dulu guys teori getar getar Oke, okay. masih belum ada. Tanda tanda masih belum ada. Seiki 8何してみるプリーズ kita dili eh Ketika single single Tendangan biji masih belum. Jangan, Sa eh, jurus tendangan biji masih belum. 説明や解説が必要なら、私に任せてください。 青いブルー <sindicata> 1日を <di> <sindicata> ke-1 seks meya juga pencet-pencet sekali lagi lus-lus ini ini pun jidon. Eh, kute